Selamat siang Mbak Al. Siang. Terima kasih atas waktunya yeah, yang lama Nanti uh, kedepannya kalau ini akan lebih ingin mendengar cerita Mbak Al tentang bagaimana Mbak Al menjadi usia 20an awal. Dimana biasanya kan ada fase pergantian dari remaja ke dewasa. Nah di sini nanti kita ingin lebih banyak mendengar cerita tentang Mbak Al yang nantinya ingin semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman Amin. amin, okay. amin. Mbak La, uh, sepanjang karir ini, apa yang Mbak rasakan hingga sudah mencapai titik-titik sekarang Mbak, yang tergolong Mbak pasti sangat untuk um, Bahagia sih selalu ya, kayak um, apa namanya ya, grateful aja sih sebenarnya, bersyukur. Bersyukurnya kalau aku selalu kayak semakin banyak aku bisa menebarkan inspirasi, itu yang bikin aku bisa bersyukur gitu setiap hari, kayak kadang kan hidup ini nah yang namanya orang gitu ya. Kadang ada sedihnya juga gitu kan ya. Aku setiap pagi bangun gitu terus ngeliat Instagram, ngeliat banyak message, walaupun aku gak bisa balesin message message itu satu-satu. Makanya, kenapa kalau ada media yang bisa? jadi tempat aku untuk berbagi inspirasi itu aku seneng banget kayak misalnya kala gitu datang ke aku interview gitu karena ya itu yang bisa bikin aku bersyukur ya cuman aku bisa membagikan apa yang aku punya ke orang lain gitu. karena buat aku sukses itu bukan dinilai dari uang sukses itu bukan dinilai dari pencapaian kita itu seperti apa-apa yang udah kita punya gitu tapi seberapa banyak yang sudah kita bisa kasih ke orang lain gitu, buat aku itu Kone yang paling terlihat dengan dalam berjalan diri? Hmm, momen, momen hidupku um, banyak ya kayak zaman waktu dulu aku masih kuliah gak punya uang gitu kan gimana aku harus uh, membiayai hidupku sendiri gitu terus zaman dimana aku udah punya banyak uang terus aku menemukan kayak apa lagi hidup gua buat apa lagi gitu ya kemudian aku ketemu Gojek gitu dimana aku baru ngerti oh iya ternyata hidup gua tuh bukan untuk memperkaya diri sendiri tapi gimana aku bisa berkarya tapi untuk orang lain juga gitu ya untuk bisa berguna banget buat orang lain kemudian aku juga uh, momen dimana ada satu waktu dimana aku sakit terus aku gak bisa keliling Indonesia lagi gitu karena aku sakit gitu disitu aku baru sadar I need to love myself first then I can share my love my love to other people gitu kan ya jadi ya itulah momen-momen yang aku inget gitu ingat banget sih waktu terakhir tuh aku ke ke Bandung oh hari itu satu hari aku ke tiga kota untuk speech gitu kan terus uh, itu sekitar bulan, apa ya, bulan November kayaknya, November 2016 aku speech saking aku semangatnya gitu kan ya tapi terus uh, pas nyampe di Bandung, kota terakhir hari itu itu aku bener-bener yang kayak uh, sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain disitu sih, momen situ baru aku sadar gitu oh iya kadang tuh kita lupa untuk menyayangi diri kita sendiri ya kan kadang kita tuh pengen disayang kita pengen menyayangi orang lain tapi kita sendiri lupa untuk menyayangi diri kita sendiri gitu jadi di situ aku baru oh iya ya di momen ini yang yang saya pelajari adalah saya harus mencintai diri saya sendiri dulu gitu baru saya bisa membagi cinta ini ke orang lain di saat itu juga aku belajar tentang unconditional love gitu kadang kayak kita tuh mencintai dengan syarat ya kan Aku di situ dapet ini loh, kayak um, Oh iya kadang kita tuh sama pacar nih ya Kalian yang ngomongin masih muda-muda kan nih Ngomong sama anak-anak muda gitu kayak uh, Di saat kita kayak pacaran Itu pasti mikirnya kayak pas pertama kali, oke okay, lu jadi cowok gua gitu ya Terus kayak, kalau lu jadi cowok gua dan lu gak boleh jalan sama ini, lo gak boleh jalan sama ini. It's not unconditional love, it's not the real love gitu The real love yang aku baru sadar adalah conditional love tadi dimana kayak kita ngasih sesuatu ke anak yatim pitatu Emang pernah kita kita mengharapkan sesuatu dari mereka atau kasih sayang ibu ke anaknya sun conditional love gitu kan Ibu tuh nggak mengharapkan apa-apa dari anaknya gitu mengharapkan anaknya untuk jadi uh, tumbuh dengan baik aja gitu tapi dia nggak mengharapkan timbal-balik that's the real love Balak, sebenarnya. besar banget sebenarnya em, orang tua aku itu mendukungnya dengan cara yang berbeda gitu ya karena mereka nggak pernah bilang kayak mamaku papaku nggak pernah bilang kamu harus jadi ini kamu harus jadi ini papa mau ngelihat kamu kayak gini ngelihat nggak mereka nggak pernah ngomong kayak gitu gitu mereka bener-bener memberikan wisdom ke aku wisdom and freedom gitu untuk aku memilih jalan gue sendiri dan uh, kayak contohnya waktu mamaku um, pertama kali aku mau masuk gojek dia bilang kan kayak kamu beneran mau ngurusin tukang ojek gitu kan terus kayak <laughs> dia nggak bilang enggak gitu tapi dia cuman kayak nanya, nanya lagi gitu ke aku kamu serius nih mau ngurusin tukang ojek sekarang gitu mungkin kan mereka juga nggak paham ya apa sih yang terjadi di dunia kita sekarang gitu kan buat mereka kayak zaman dulu Kerja tuh keren kalau di bank, ya kan jadi banker <tuh> Terus ya gitulah ya, terus ya um, Tapi perbedaan generasi ini gak menutup mata papa dan mamaku gitu Mereka very open minded Jadi ya anaknya mau ngurusin tukang ojek, ya udah gitu Akhirnya juga kan setelah gojek besar, akhirnya mamaku bilang we're very proud of you gitu kan karena ngeliat Gojek sekarang kayak gimana gitu, walaupun awalnya dia kayak ngeraguin gitu, kayak ini anak gue ngapain sih ngurusin tukang Ojek gitu kan, <laughs> kayak gitu-gitulah. Tapi ya itulah dukungan yang mereka berikan itu sebenarnya wisdom itu.